selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang membutuhkan pengorbanan serta kerja keras yang ekstra untuk meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya akan mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang membutuhkan kerja keras serta pengorbanan ekstra untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan di bulan November tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang membutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang ekstra untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan plus kekayaan di bulan November tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kesimpulan ataupun yang berkuasa ramalan zodiak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 Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo membutuhkan pengorbanan kerja keras yang ekstra untuk meraih kesuksesan serta kekayaan di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana disini disarankan kepada seorang Leo untuk bekerja lebih giat, lebih disiplin, lebih fokus lagi yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan peningkatan karir di bulan November tahun 2021 serta di sini seorang Leo perlu melakukan satu usaha yang dimana usaha miliknya sendiri untuk meningkatkan keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of Sword cara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usia yang di atas 30 tahun seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo perlu melakukan lebih fokus lagi, lebih giat lagi, lebih disiplin lagi Yang dimana disini di dalam kategori bekerja Dalam menitikan yang akan berdampak positif kepada kehidupan Untuk meraih kesuksesan, kekayaan di bulan November Dan disini disarankan juga kepada seorang Leo Untuk lebih suka bertukar pikiran Untuk lebih belajar lagi dari orang yang lebih tua Dari orang yang lebih pengalaman dari Leo sendiri Dan untuk kesimpulannya adalah di hermit cara umumnya di helmet itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, mendapatkan ketenangan jiwa, mencari ketenangan jiwa, serta mencari solusi. Dan jika kartu di Hermes, kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan seorang Leo membutuhkan tenaga ekstra, pengorbanan yang ekstra untuk meraih kesuksesan, meraih kekayaan di bulan November tahun 2021. Dan di sini disarankan seorang Leo lebih fokus lebih giat lagi untuk meneliti yang dimana disini dalam kategori usaha sendiri dan juga disarankan kepada seorang Leo untuk sering bertukar pikiran dengan orang yang lebih pengalaman di dalam kategori usaha tersebut yang akan berdampak positif kepada keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah untakel ataupun empat koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana sini digambarkan seorang taurus akan meraih kesuksesan keberhasilan kekayaan serta peningkatan keuangan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang taurus perlu menata mendidik kembali pengeluaran pendapatan menghitung pengeluaran pendapatan yang dimana sini akan mampu mendokrak dan berdampak positif kepada keuangannya sendiri dan disini juga digambarkan, seorang Taurus perlu melakukan usaha tambahan yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan mampu membuat keuangan lebih jauh meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One. Secara umumnya, kenaik of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di dekat Taurus sendiri, seseorang yang berada di sekitar Taurus, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di disini menggambarkan, Sosok seorang taurus perlu melakukan pengkontrolan keuangan, menata menitip pengeluaran pendapatan, menghitung pengeluaran pendapatan, yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi serta berdampak positif kepada taurus sendiri, yang dimana di sini motivasi dukungan dari seorang pasangan sangat dibutuhkan oleh seorang taurus, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang taurus perlu belajar dari orang-orang sekitar untuk membangun sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan serta meraih kesuksesan kekayaan di bulan November tahun 2021 dan jika KUKJM kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan ketenangan diri ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Taurus apabila di sini sudah melakukan tenaga ekstra pengorbanan yang ekstra disiplin dalam bekerja menata meniti kembali keuangan yang dimana juga di sini diperlukan kepada seorang Taurus untuk lebih fokus lagi di dalam menjalani usaha sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi dan dibutuhkan motivasi serta dukungan dari seorang pasangan dan orang-orang terdekat tahun sendiri dan untuk kartu Zodiac yang ketiga adalah Trio open tackle, ataupun 3 poin untuk Zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris perlu melakukan pengorbanan ekstra kerja keras ekstra disiplin yang ekstra untuk meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang aris perlu mencari sendiri mencari solusi atas masalah yang dialami dalam kategori karir pekerjaan yang dimana disini seorang aris hanya bisa mengandalkan diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain yang akan tetap positif kepada dirinya sendiri dan disini pengorbanan perlu dilakukan oleh seorang aris dengan suka berbagi kepada orang-orang sekitar orang-orang yang membutuhkan yang dimana sini akan membuat kesuksesan lebih bagus lagi dan membuat pintu rezeki akan semakin terbuka dan untuk kartu support energinya adalah page of Swords. Secara umumnya page of Swords itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Alice hanya bisa mengandalkan diri untuk meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021 yang dimana mana di sini membutuhkan kefokusan tenaga pengorbanan yang ekstra serta di sini disarankan kepada seorang Alice baiknya sudah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang dimana di sini di dalam kategori seorang anak yang mampu membuat itu bersedia akan semakin terbuka lagi dan jika kartu di kita gabungkan dengan suri yang ketiga di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang aris apabila sudah melakukan kepokusan kedisiplinan dalam meniti arit yang dimana di sini akan mampu mendokar keuangan serta sudah suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan terutama di dalam kategori seorang anak yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lagi di bulan November tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah 10 open tackle ataupun 10 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio membutuhkan tenaga pengorbanan ekstra untuk meraih kesuksesan peningkatan karir peningkatan keuangan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio perlu Menata menitik kembali pekerjaan usaha yang dimilikinya yang dimana di sini membutuhkan kepukusan kedisiplinan di dalam bekerja yang akan mampu mendokar keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini satu usaha yang didirikan oleh seorang Scorpio sendiri tidak akan bisa dilepas ataupun memberikan kepercayaan kepada orang lain yang dimana di sini melainkan dibutuhkan berat serta dari seorang Scorpio yang akan mampu mendongkrak keuangan serta usahanya akan hasil. Di sini tidak tertutup kemungkinan doa dari seorang pasangan, doa dari sebuah keluarga akan sangat berdampak positif kepada rezeki yang sangat bagus kepada seorang Scorpio di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of what Secara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan peran serta kefokusan kedisiplinan di dalam kategori menitikai sangat diperlukan kepada seorang Scorpio dan tidak bisa mengandalkan orang lain tidak bisa memberikan kepercayaan orang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupannya serta disini King of Man, merupakan sosok orang tua sosok orang yang lebih pengalaman akan memberikan masukan kepada seorang Scorpio agar usahanya lebih bagus lagi dan di sini itu ada seorang pasangan sangatlah berpengaruh kepada rezeki seorang Scorpio sendiri dan jika kartu de Hermes, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan Ketenangan diri, ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Scorpio apabila sudah melakukan kehobusan, kedisiplinan serta berperan serta dalam kategori usaha yang dimilikinya sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan serta membuat peningkatan keuangan, peningkatan kehidupan yang dimana di sini dikategorikan juga seorang Scorpio akan meraih kesuksesan dan kekayaan. Didukung oleh pasangan, didukung oleh orang tua, didoakan oleh pasangan dan didoakan oleh orang tua Scorpio sendiri. Serta di sini seorang Skopio akan mendapatkan masukan dari orang yang lebih pengalaman untuk meniti usaha miliknya sendiri. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada peningkatan usaha. Dan untuk kartu sedik yang kelima adalah six of Cups, ataupun enam piala. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer membutuhkan pengorbanan tenaga ekstra untuk meraih kesuksesan dan kekayaan di bulan November tahun 2021. Di sini diperlukan kepada seorang Cancer untuk memperhatikan pasangan, untuk membuat nyaman pasangan, yang dimana di sini akan tercipta kesuksesan dalam kategori menata meniti hubungan asmara yang lebih bahagia lagi, dan di sini kepada seorang Cancer yang sedang single diperlukan pengorbanan yang lebih untuk mendapatkan pasangan di bulan November tahun 2021 dan di sini seorang cancer juga disarankan untuk suka berbagi kepada orang lainnya dimana di sini akan mendapat positif kepada keuangan finansialnya lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan orang yang sudah berpasangan diperlukan pengorbanan yang lebih untuk membuat seorang pasangan nyaman membuat seorang pasangan yang lebih bahagia yang dimana sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio dan pasangan akan mendapatkan keturunan dan di disini juga digambarkan seorang Scorpio yang sedang single perlu melakukan pengorbanan yang ekstra untuk mendapatkan pasangan di mana di sini tujuannya untuk mendapatkan hubungan yang lebih harmonis dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio disarankan untuk suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam kategori seorang anak yang akan mampu membuat pintu rezeki semakin terbuka lagi dan jika kartu Dher kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan ketenangan diri, ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang cancer, yang dimana di sini apabila sudah berbagai orang lain, yang dimana di sini dalam kategori seorang anak yang membuat pintu semakin semakin bagus lagi, semakin terbuka lagi dan di sini juga ketenangan diri, ketenangan hati akan didapatkan oleh seorang cancer, apabila sudah memberikan kenyamanan bersama seorang pasangan, sudah memberikan pengorbanannya yang ekstra untuk mendapatkan pasangan yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang lebih harmonis dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang membutuhkan pengorbanan yang lebih untuk mendapatkan kesuksesan kekayaan keberhasilan di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo yang kedua Taurus yang ketiga Aris yang keempat Scorpio dan yang kelima adalah Cancer.